Taukah kalian? jauh dari yang namanya makhluk makhluk makhluk aneh ya yep. karena pernah tahu nggak sebenarnya di wajah setiap manusia itu hidup atau ditinggali kutu jadi wajah yang ditinggali kutu demodex ini biasanya tuh uh, beruntusan atau punya jerawat-jerawat gitu di bagian wajahnya dia. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita memiliki jutaan mikrobatik yang ada di tubuh kita, termasuk yang ada di wajah kita. Apakah kalian pernah berpikir bahwa di wajah kita itu sebenarnya hidup sebuah makhluk yang dapat merusak kulit kita? Mereka adalah tungau mikroskopis berkaki delapan dan sangat mirip seperti laba-laba. Hampir semua manusia punya si binatang ini. Kenapa? Karena mereka suka banget makan minyak dan kulit mati yang ada di wajah kita. Dan mereka juga berkembang biak, Dan setelah itu mati lagi Kalau bisa kita nggak bersihin dengan benar Tumpukan-tumpukan jasad-jasad yang si kutu-kutu ini Bakal nempel-nempel di muka kita gitu Itu juga yang bisa ngebuat muka kita tuh jadi jerawatan, guys Ada dua jenis tungau yang hidup di, di atas wajah kita Yang pertama, susah banget nyebutinnya but, Tapi aku coba oke okay. Demodex Folliculorum Dan di Brevis mereka adalah hewan atropoda, kelompok hewan yang masuk dalam kategori hewan bersendik Berkaki seperti kepiting dan serangga Tungau Demodex memiliki 8 kaki gendut, 8 kaki yang gemuk di sekitar atau dekat dengan kepalanya mereka Tubuh mereka memanjang mirip seperti cacing di bawah mikroskop Kalau bisa kalian lihat pakai mikroskop itu mereka itu kayak kegirangan berenang-berenang mukanya kalian. Coba nggak? <tuk> di dalam wajah kalian itu ada kutu Demodex terus dia lagi berenang-berenang, nyantai, scrolling scrolling dumai, sambil minum jus. <tuk> Demodex tinggalnya di dalam pori-pori pori-pori lapisan kulit kita dan di dalam rambut-rambut, jadi di bulu mata kita ini juga bisa ada gitu, dan modusnya guys di rambut juga bisa ada sedangkan The Bravest, hitungnya The Bravest ini lebih suka hidup di bagian paling dalamnya lagi yakni di kelenjar sebatu, kelenjar mikroskopik yang ada di bawah bagian jaringan kulit kita Ih, kalian bisa bayangin enggak? Mereka berkembang biak, bertelur di dalam wajah kalian. Ih, selain di wajah, mereka dia juga biasanya tumbuh di bagian tubuh kita yang lain, seperti bagian genital dan bagian dada. Nah. ini harus dibersihin ya. Para ilmuwan sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa manusia ini sebenarnya pembawa tungau terbesar. Tungau Pertama yang ditemukan adalah tungau the folliclorum. Pertama yang ditemukan terdapat pada kotoran telinga manusia. <laughs> di telinga kita gitu, ini juga ada tungau, ya, bahwa sekitar 14% manusia memiliki tungau. Mereka juga menemukan DNA dari Demodex di setiap wajah yang mereka uji. Jadi, mereka itu kan uji laboratorium gitu kan, sampel-sampelnya kan wajah-wajah manusia. Jadi, di setiap wajah manusia yang dia coba. Untuk seliti di setiap wajah manusia itu juga ada tungaunya Populasinya dari tungau ini mencapai ribuan What? Setidaknya minimalnya ada dua ekor tungau yang hidup di bulu mata kita nih, oh my god, beneran ada tungau apa? Beberapa peneliti, tapi tenang, nggak semua Demodex itu jahat kok. Jadi ada juga Demodex yang ngemakan kayak bakteri yang ada di kulit kita, guys. Mereka juga berguna untuk tubuh. Kayak sel-sel kulit mati, ya, dia mereka yang makan tuh. Terus kayak kelenjar minyak berlebih itu mereka juga yang makan. Dan cara pengembangbiakannya biakannya si Demodex ini adalah mereka bertelur di sela-sela kulit pori-pori manusia. Jadi, di dalam pori-pori kita itu ada dia bertelur. Oh, badis, astig. Tungau ini memiliki jenis telur yang ukurannya lebih besar tiga kali lipat daripada badannya si Demodex sendiri. Dan mereka cuma bisa menel, apa, mengeluarkan telur, biasa satu telur aja di setiap uh, perkembangbiakannya dia. Karena ukurannya tiga kali lebih besar tadi, ya. Sejauh ini, para peneliti masih belum dapat secara spesifik mengenali makhluk kecil ini. Tapi yang kita bisa tahu bahwa tubuh kita adalah merupakan home sweet home-nya spesies kecil lain. Nah, nggak nutup kemungkinan juga. Sebenarnya, ada ekosistem lain yang berada di tubuh kita harus ter yang dapat kita rasain dari kutu demodex ini adalah rasa gatal pada wajah kita kulit kasar jerawat dan penuaan dini meski dia enggak mematikan tapi mempengaruhi penampilan seseorang guys jadi kalau lu nggak good looking bisa jadi di dalamnya ada banyak demodexnya canda demodex ini kira-kira hidupnya 3 mm di bagian dalam kulitnya kita gitu ini kan kulit luar kita, terus ada 3mm cm 3 mm lagi di dalam Mereka hidupnya di dalam situ Bentuknya si dia mau ke sini, memiliki si cakar Cakar, nah hal ini juga yang biasa ya, bisa bikin muka kita tuh tiba-tiba gatal tanpa sebab Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba garuk ngerasa gatal di muka tanpa sebab itu bisa jadi kalian lagi di cakar-cakar sama si tungau ini biasanya Demodex emang lebih banyak tumbuh di kulitnya wanita kenapa? karena wanita suka menggunakan kosmetik-kosmetik yang disukai sama si Demodex itu sendiri Demodex ini juga suka sama lingkungan yang kotor jadi kalau mau gitu kotor berminyak dia tuh suka banget itu bisa jadi bikin si demodex ini tuh banyak di wajah kita. Faktor usia juga mempengaruhi banyaknya suatu tungau ini. Demodex dapat berpindah tepat dari satu inang ke inang lainnya melalui kontak fisik. Kalau misalnya kita tinggal atau tidur sama kakak atau adik itu bisa jadi sharing tungau. Demodex juga dijadikan salah satu penyebab jerawat infeksi kelopak mata, kehilangan bulu mata dia juga merusak kolagen dan elastisitas kulit sehingga menyebabkan penuaan dini menggerogoti epidermis kulit sehingga membuat kulit itu lebih terlihat kusam jangka hidup si demodex ini adalah 90 hari setelah itu ia akan mati jika demodex yang mati tersebut tidak dibersihkan semakin lama akan semakin menumpuk bangkainya bangkai-bangkai inilah yang menumpuk di kulit dan membuat kulit kita itu jadi kasar kusam dan menurun elastisitasnya nah kenapa kita sebagai wanita atau laki-laki itu diwajibkan untuk kayak scrubbing kulit itu fungsinya adalah itu karena di dalam tubuh kita ini ada mikroba yang kecil banget gitu kayak Demodex ini, dia tuh hidupnya cuma 90 hari kan, dia bakal mati Nah, mati itu dia jatuhnya di kulit kita Kalau misalnya kita nggak bersihin, nggak bersihin Itu bakal menyebabkan pengerutan atau penurunan elastisitas kulit Dan buat kusam wajah Hal ini juga yang perlu kita ketahui Bahwa suatu produk yang mengandung pengelupasan itu Dapat diartikan baik dalam artian tidak terlalu berlebihan ya Karena memang kulit kita itu secara beberapa waktu Memang harus mengalami exploit Dikupas gitu kan, maksudnya dibersihkan gitu Karena memang ada hewan-hewan yang ada di dalam kulit kita ini yang mati Dan itu juga yang mau kulit kita itu jadi itu kusam dan jerawatan biasanya Nah, biasanya kalau misalnya udah berumur itu kita mempunyai bintik-bintik atau flek-flek hitam pada wajah kan Nah ini juga bisa disebabkan dari si bangkai-bangkainya Demodex tadi Bersihin wajah kalian guys scrubbing guys seminggu sekali jangan tiap hari juga sih kalau tiap hari sensitif seluka-luka minimal seminggu sekali lah di scrubbing mukanya dia tetap licin penyakit yang disebabkan oleh demodex ini tidak berbahaya untuk manusia sih tapi dia berbahaya untuk fisik kalian guys sumpah karena memang di dunia ini kita dilihat dari good looking kan kebanyakan dan ini tuh mengganggu banget. Caranya tuh kalian harus selalu bersihkan wajah kalian. Setiap pulang kerja atau dari mana-mana. Jangan lupa bersihin wajah kalian. Seminggu sekali juga jangan lupa scrubbing. Muka kalian scrubbingnya juga jangan kayak. Uh, semangat gitu jangan. Karena itu bisa bikin kulit iritasi, luka. Bukannya jadi bagus nanti malah bikin merah-merah. perlu -merah. baik kalian lakukan dengan halus saja menggunakan scrub-scrub di drugstore-drugstore biasanya udah ada sih kayak kabun scrubbing atau pakai lulur wajah bisa kalian lakukan Demodex ini sensitif sama bahan-bahan yang mengandung sulfur nah tapi satu nih kekurangannya si sulfur ini dia nggak bisa masuk ke bagian kulit paling dalam sementara Demodex itu suka banget tinggal di dalam lapisan kulit yang agak lebih dalam lagi sulfur si sulfur ini itu biasanya cuman sampai luarnya aja nggak sampai ke dalam gitu Yaitu tadi salah satunya scrubbing wajah itu udah yang paling bener Kalau nggak salah ada, ada obat demodexen ya. Nah itu bisa kalian coba juga untuk kayak ngilangin si demodex yang ada di wajah kalian Oke okay. ah, akhirnya selesai juga Gimana guys Gimana hari ini video yang hari ini aku bawain menarikkah informatifkah buat kalian? Kalau informatif jangan lupa klik tombol subscribe-nya terus like-nya juga dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya saya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. As always, semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan itu penting banget. Kalau kalian bilangnya itu hoax atau apapun itu nyata guys ada. Jangan lupa pakai masker, jangan cuci tangan, kemana-mana hand sanitizer. And the last, terima kasih sudah nonton videoku dan bye bye. See you di next video selanjutnya alright. Tunggu ya video yang.